Asli lepas tu. nya di tadi. Dia tuh pas itu tuh. Mas, mas, mas. Ini, Mas. Tarik, Mas. Tarik mas, terus terus tarik, tarik, tarik mas, terus uh. mantap, terus mang ayo mantap, ayo. mantap, <laughs> Larik mas. Eh, dibutar itu Matiin itu teh. Perlu bang, nih. Tuh, nangkut. Di turunin mas itunya. ah utus mau enggak siap yo eh. wah mantap besar eh, uh uh uh eh. oh, mantap Uh, besar. Wah, ini lele. Coba angkat. Oh. Gile. Lele. Lele ini. Angkat, Mas. Uh, mantap. Lele ini, lele ini. Lele hutan nih. Jenis lele apa nih? Lele Kalimantan. Lele Kalimantan nih. Wah, mantap lelah hutan nih uh. mas rokoknya buang lumus uh besarnya Bukannya bukanya gimana ini takut nih Udah ada kain ya kain kain buat ini takut kena ini ini mas Jepit aja Coba tarik mas Angkat Angkat lelenya mas Bentar dulu takut kena ini Ini ikan lele nih Lele Ini sekitar hutan ya Hutan masih alami nih Hutannya nih ayo, mantap, dulu, bang, ayo bang, ah ya, lele, no uh, ya. lele lagi, nggak tahu, lele pokoknya masang oh. Mantap. Belele lagi, belele lagi. bisa anu mang. Dapat lele lagi nih lele. Ini dalam eh? Hmm? Itu kulihat kan? Tak profesional bukannya. Mantap, lele, lele, lele, lele, mancing malam, mancing malam. Lele hutan. Lele hutan. Dapat satu ini sudah. ain mulai uh. udah kelihatan nggak? Uh. Ya, dapat lagi kita iya lele hutan lagi ayo emang buka mang? ayo buka terusin wah Beleh hutan Ayo buka Pakai sandal Kena ini nanti Uh besar bang uh. Dalam Dalam ini mas Tidak hmm? uh -huh. itu kelihatan Tidak bang Bisa, Bang, masa mau ini kalau ini lagi malam? Ini Mang Tata yang ini maksudnya ini Mereka. nah biar tarik kira biar enggak. Matikan saja Sudah hmm? Ini hidayah